Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Di video kali ini saya share ke kalian semua yaitu cara menghapus akun Instagram, baik itu secara permanen ataupun sementara. Ya, langsung saja silahkan simak videonya. Oke, untuk yang pertama yaitu menghapus akun Instagram secara permanen. Untuk melakukannya, kalian bisa menggunakan browser internet ya. Berikutnya kunjungi link yang ada di deskripsi video saya dan kalian akan diarahkan ke halaman penghapusan akun Instagram secara permanen. Ya, di sini kalian silahkan login dengan menggunakan akun Instagram kalian. Berikutnya pilih lain kali. Nah, berikutnya kita akan langsung diarahkan ke halaman penghapusan akun Instagram secara permanen. Kemudian di sini alasannya kita sebutkan. Ada berbagai macam alasan ya. Bisa apa saja kalian bikin. Kemudian setelah itu kita scroll ke bawah. Dan sekarang masukkan untuk passwordnya. Oke, berikutnya di sini akan ada pemberitahuan bahwa untuk penghapusan akun Instagram tidak secara sekaligus ya, tetapi menunggu waktu sehingga satu bulan. Saya rekaman ini tanggal 2 Mei, dan sekarang untuk penghapusan permanen bisa dilakukan dari tanggal 2 Juni. Jadi kalau misalnya kita berubah pikiran, kita masih bisa login seperti biasa. Jika sudah, kemudian kita pilih hapus akun. Ya, karena saya nggak akan menghapus, jadi nggak saya lanjutkan. Berikutnya sekarang kita akan menonaktifkan akun Instagram untuk sementara. Ya, untuk menonaktifkan akun Instagram untuk sementara waktu, kalian bisa membuka untuk linknya ini pada kolom yang ada di deskripsi video saya. Untuk menonaktifkan akun Instagram ini kita bisa melakukannya sekali dalam satu minggu ya. Di sini ada pemberitahuan, kemudian di sini ada alasan mengapa kita menonaktifkan akun Instagram, apa saja bebas ya. Kemudian di sini kita scroll ke bawah dan masukkan untuk passwordnya. Kemudian jika sudah, kita pilih akun di nonaktifkan sementara. Setelah dinonaktifkan nanti untuk akun tidak akan bisa ditemukan oleh siapapun ya. Dan untuk mengaktifkannya, tinggal kita login seperti biasa. Oke teman-teman, itu dia cara mudah untuk menghapus akun Instagram baik secara permanen ataupun sementara waktu. Terima kasih banyak sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.